like it wear around your neck you you got a friend in me you got a friend in me Hai hey apa semua bro apa kabar semuanya halo ma bro semoga kalian baik-baik saja ya sehat selalu pokoknya ya Nah jadi kali ini mah bro coba bakal mau ngasih tahu sensitivitas aja di season ini ma bro ya Ini berbeda ya dari video yang pernah saya bikin sebelumnya Agak sedikit ya nggak banyak kok ma bro cuman banyak banget ya minta ya Bang tolong dong tiap season bikin sensitivitas baru ya updateannya itu kadang-kadang nggak -kadang berubah tapi ya keseringan sih berubah Bro ya nah ya udah deh oca kasih tahu sekarang nih seperti yang kalian minta nih we, udah lama banget ya kalian minta oke okay. yuk nih kalian lihat saja Bro ya oke okay. Ocha scroll-scroll aja nih Bro ntar kodenya juga Ocha kasih ya tuh oke okay. oca scroll pelan-pelan kalau misalnya kecepetan di post aja ya di ya oke okay. Uuuh, tuh ma bro ya. Ya, ocha nggak inget sih sebenarnya ocha berubah apa aja, tapi yang jelas berbeda dengan video sebelumnya ma bro ya. Nih ocha generate code ya. Oke, jadi kalau kalian mau langsung pakai tanpa ganti-ganti nomornya, pakai kode ini aja nih lo. Ocha generate share code, copy share code, Terus search, nah sini. Jadi kalian tinggal ketik aja, Bro, ke setting sekalian ya, terus ke sensitivity Search ini. Ocha sebutin tujuh satu udah kayak nomor HP ya. Cuman kebanyakan kalo nomor HP segini, ya Bro. Oke, okay? yuk langsung saja, Bro. Nih kontrolnya. Ocha kasih lagi deh ya. Berulang-ulang nih udah berapa kali Ocha bikin video ini tapi emang laku bener sih sensitivitas Ocha tuh ya Oke, ne grafiknya silahkan nanti ya audio ya sekalian, boleh audionya tuh tuh silakan bro efek-efeknya boleh BR, boleh juga BR-nya, nah sensitivitas BR-nya juga nih. Kalau BR, eh, kayaknya Ocha agak ubah sedikit ya. Cuman Ocha nggak inget mau berubah ya, Berupa, berubahnya eh, berapa banyak apa yang Ocha ubah di BR ini. Soalnya pas Ocha bikin konten BR itu agak keberatan jadi Ocha yang dikit. Dan menurut Ocha ini masih agak keberatan sih, terserah kalian kalau mau ikutin Ocha atau nggak. Tuh, silahkan Quick message, controller, language, install udah pokoknya itu aja ma bru ya jadi kali ini ma ocha pengen langsung saja nya ini cocok banget sih sensitivitasnya ini buat kalian player SMG ar bahkan sniper pun menurut ocha lumayan oke okay lah shotgun oke okay. ya pokoknya kalian tahu lah ocha mainnya apa aja ya silahkan dipakai ma oke okay. Yuk, ma bro. kita acak-acak ya pada senjata dalam Noce di season ini, ma bro, ya. Switch blade, switch blade, switch blade, switch blade. Tangkering, ting-ting-ting-ting. Let's go, ma Bru. langsung ya. Oke, oh, mantap, nih. Ini hmm, mantap. Sini ada, nih. Ada orang mantap sekali, kamu mati lagi, Mantap, mati lagi dia mah bro, enak sekali, sekarang aja. Ini ada nggak orang? Mantap sekali, mah Bro. Tegas lagi mana musinya? Hmm, <tose> <tose> <tose> Nice. mantap kita si nice kita spawn trap lagi nih bro. mantap sekali mau bro sedikit lagi aku nuklir tapi it's okay lah ya itu apa oh kalian ngerasa gak disensitif tuh mantap banget mah bro ya Uh, sangat on sekali Uh, the best padahal C sudah ada rank legend Eh, waduh, waduh, waduh, waduh mantap, ratain aja semuanya oh dikit lagi mati dia nice itu bro aduh bereslah aduh aduh mantap <manyolah> kita kasih paman aja nanti bro nice Woo. Pesima Ah. Ya, kita tidak terkalahkan. Ocha oh, deh eh Enggak multi. Ya. Bagusan senjata ya tahu pada daripada ultinya mah ya. Mantap sekali mah bro. Kita akan gua like nanti saja ya. Halo. Nah, ada lagi orang sini. Seperti ini, flip mantap. Kecilkan, keluarkan, naik strike. Hai, hai, hai, ya baik dia bro ini sangat mantap sekali sih oke keluarkan lagi ya nice dapat lagi oke dapat lagi bro Bentap, langsung masuk lagi. No, udah mati. Oke. Mantap. Nice. satu lagi dimam, Bro. Wow. Hai mantap ya bro ya. Oke. Kalian kasih ini dong. Review Sensitifitas Oca gimana nih? Enak apa enggak? Eh kan biar Oca uh bang keberatan beratan nih. Apa biar Oca revisi lagi kalau udah enak anjay. Tapi sebenarnya itu sih tergantung ini mah bro ya. Eh 50% tergantung device-nya sebenarnya. Kalau oh, kalian devasenya sama kayak woncah sih harusnya mantep yuk ma bro mari kita tes di search and destroy ya ma bro menggunakan peacekeeper dulu kali ya awal awal ini ma bro. tapi switchblade enak sih di map ini ma bro jadi menurut kalian gimana hmm ya peacekeeper dulu deh aku juga suka peacekeeper juga deh oh no no! dia pake switch batman asem kenapa ojars mati di awal round What? <gat> ada shotgun di dalam mabru oca baru ke satu mati ya sepertinya kalau saya pakai switchbandnya bakal rata banget tapi beneran deh keeper aja juga enak menang eh, kalah kita ras aja mabu ya kita ras nah ini susbrand aja deh nah Oh, ratain aja semuanya dia turun sial aku baru kill 2 pak bro tapi Ocha berjanji akan meng-come -in match ini ya wow ini orang pake chopper mah bro oke okay. Ocha tidak boleh meremehkan choppernya mau pakai ini lagi deh Kenapa sih orang-orang tuh pada kayak pinter treatment treat main di jendela? Kita lupa banget Oce bakal keluar dari jendela, Ma Bro. Wow. Kenapa Oce harus pakai hard wire? Ya sudah. Aja Erni. Soars the last one, more, bro. Where is he? Where Keluarlah kamu nak. Buang ada itu. Kok Terakhir, next, next whoy, Wah ini orang Indonesia mantul ya. Orang Indonesia nih. Kebanyakan timnya kayaknya orang, orang Indonesia. Dan mencapati sulit sekali kalau depan-depanan non switchblade jarak dekat deh. Ya. memang seharusnya kalau ngeras gitu pakai switchblade mah bro. kalian nggak ngasih tahu ocha parah, oke? Okay? Seperti ocha mau pakai switchblade. di deh aku pakai switch blade mantap mantap banget ya juara anjay keren-keren-keren-keren ya Sensio hmm. siow benar-benar buat air renang smg -nya. cuman aja enggak pakai sniper tadi ya ya, tapi menurut Ocha, Ocha pakai sniper oke-oke aja kalau pakai kayak gini. Berarti tadi Ocha udah ngasih tahu basic Ocha belum sih Bro. Nah nih kalau kalian mau lihat, kayaknya sih udah ya Bro ya. Tapi Ocha takut lupa aja ntar kalian komen-komen yang aneh-aneh takutnya ya. Bang ocah ada yang kurang bla bla bla bla, bla. Takut takutnya gitu ya mabro okay. Yaudah kayaknya gitu aja untuk video kali ini mabro Makasih banyak udah menonton Jangan lupa share video ini ke temen kalian Dan jangan lupa subscribe Serta aktifkan lonceng ya mabro ya Udah kayaknya gitu aja untuk video kali ini ya sih See you mabro Dada semuanya Yaudah Dada semuanya See you next